Jawa Padurak dan oleh pemudik. Sampai sekarang masih ramai. Yang penting kita harus jaga kesehatan, jaga keselamatan. Semoga Allah melindungi keluarga kita masing-masing. Amin. Allahu akbar. Allah. Jangan bahwa... lupa like, subscribe Di channel Fajar Tupel Hari ini bosku lagi ada di jalur Pantura bosku, lagi melihat keadaan arus mudik bosku. Ini posisi saya bosku ada di Jalan Pantura Losari, Kabupaten Cirebon yang arah menuju ke jalur Tegal atau Jawa Tengah bosku. Kita lihat tepatnya bosku. terasa terasa mudik kudawa pandunan sudah dipadati oleh pemudik sampai sekarang masih ramai yang penting kita harus jaga kesehatan dan selamatkan semoga Allah melindungi keluarga kita masing-masing amin terima kasih akbar akbar لا إله bos hasilnya lagi dibagi bos yeah. hasil menyeberangkan pengguna jalan alhamdulillah sih bisa nggak tunggu berasa kilo taruh ayam sekilo okay. cukup guys seperti yep, yep. sih ya yep. okay, diprediksi harus mudik puncake hari apa ya yeah, kalau nggak salah sih kemis di patah kita baru dua hari tiga hari hari ke jalan jalan sampai kapan kira-kira turun ke jalan satu minggu satu minggu ya harus mudik sampai harus harus balik itu itu belakang saya juga ada posko, posko dari ormas PP. di lokasi penyeberangan ini bosku sering terjadi kecelakaan bosku, makanya ormas satpol pp mendirikan uh, posko di lokasi sini ya mungkin tujuannya untuk membantu lah membantu masyarakat yang menyebrang kemarin tahun kemarin nggak ada posko. baru uh, tahun ini uh, posko